tentunya bapak pengeluar kelihatan ya wajahnya Sule dan Natal itu berkembang-kembang ya berkembang-kempis dari bunga-bunga bunga-bunga bukan berkembang-kembang dong kalau berkembang-kembang beda konotasinya dan sekarang sudah bunga bunga, bunga mereka bahagia iya maksudnya itu terlihat warna wajahnya kan Warna warnanya tadinya pucat betul, betul. sekarang sudah perkah woi bisa cia Halo apa kagak dia kagak serius sekali ya. Dia tinju ya. Iya. Widih. Betul. Oh, oh. Saya lihat surat dengan pakaian jas dan baju dalam ini pakai diikat kancing kan itu. Seperti kayak cuma tapi ada dua agama ya kalau saya lihat <guluh> Jadi mudah di gotong dua agama. Ini ya, pasti dia akan menjadi guru agama untuk keluar tuh keluarganya. Betul sekali. Imam, Pak kan? Imam. Bisa iya. keluarga ya. Imam. ini kartu nikah online itu kalau enggak salah. Ya? Itu tadi kalau asal apa begitu ya? kayaknya ini kartu nikah baru deh. modalnya gitu tadi kita lihat. selamat banget nih buat Kang Sule. Kang Sule baru saja mengganti statusnya. Jadi suami, suami. lagi. Suami lagi, bukan duda lagi ya sudah suami lagi Aduh, sekarang. Ade lihat tuh. Ade menyembah aja senyum bangga, ada bahagia ini kita lihat ya. Ini golden momentnya tadi Aduh. udah Aduh. Betul, betul. dilewati dengan kasih. Terima kasih kami berhanya Syakir. Dan pastinya nih ya Kita yang nonton nih Kita dari sini aja Bisa merasakan kebahagiaan juga Pasti juga teman-teman di rumah Merasakan kebahagiaan Insya Allah berkat Tiga tahun Lebih tua siapa? Lebih tua saya Oh anak lebih tua ya? Iya Masa? Apa? Malah lebih tua Jangan Mungkin, tapi foto kita tidak tahu ya. Untuk buku nikah terlebih oh, dahulu. Nikah. Untuk para saksi uh, Mas Jori dan juga Aduh. Mas Iwan Asik. boleh kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Teman-teman dari Andrian Wedding Organizer boleh membantu take out oh. dulu ya. Nah, dulu sekarang boleh uh, Kang Sule. Ya, boleh dibantu dulu take out. Aduh. Alhamdulillah Asal. lega ya. Senang rasanya itu. Ya, boleh. Foto pertama juga boleh. menjadi suami ya. istri ya. Nikah, buku nikah Buku nikah ya Kita ada buku nikah saya? Ada dong Ada dong Masih kamu lupa nyimpen Ada Dulu pernah nyoba lupa Aku lupa nyimpen cincin Dia lupa, lupa nyimpen buku nikah Tapi udah ada yang ada, ada. Sudah. Buku <laughs> Menunjukkan buku nikah Hadapan dikasih saya aku salah fokus Ngeliat bajunya Natali Bagus banget deh. Kebahagiaan yang luar biasa. Luar biasa, biasa oh, Mashallah. Mana luar satu juga? Iya. Ini wow. mau jadi ketawa ketawa sih. Oh di kamarin dulu, Alhamdulillah. Oke. Oh, iya. Ya buku nikahnya sekarang boleh saya pegang, Teteh, akan? kartu Surikannya. Buku nikahnya sekarang boleh dibuka, Diko dibantu. Iya. Karena masih oh, masih mungkin ada. dah buku nyebut buku nikah tapi sekarang ada kartu nikah, Jadi lebih mudah dibawa kemana-mana juga bisa ya boleh ditujukan Silakan, bagi ya, boleh ini adalah ya. online nah ini jadi nah, ini yang baru itu. jadi kalau misalnya buku nikahnya hilang atau musir okay. atau kenapa-napa pasti sudah ada barcode-nya tuh jadi jadi lah selalu terdaftar online nih jadi nggak bisa tuh pura-pura buku nikahnya hilang bisa bisa bisa boleh malam pertama mereka ya <SILENCIO> live langsung